Halo pemirsa YouTube dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja amin di video ini kita akan membahas tentang ramalan asmara cowok libra namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi alangkah baiknya hubungi kontak admin kami yang tertera di kolom deskripsi tidak banyak basa basi kita langsung ke topik videonya Oke kita langsung ke topik videonya yaitu di ramalan asmara cowok Libra seperti yang kita ketahui Libra disimpulkan dengan seorang yang memegang timbangan ataupun timbangan yang menandakan suatu keadilan dan Libra di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober kategori asmara cowok Libra itu diibaratkan habis manis sepah dibuang cowok Libra itu merupakan seseorang Apabila sebelum mendapatkan pasangan, dia akan bersusah payah untuk merayu ataupun mendekati calon pasangannya. Namun, lama-kelamaan apabila pasangan sudah ia dapatkan, tidak jarang sekali seorang cowok Libra akan merasa bosan kepada pasangannya. Cowok Libra juga sangat suka meninggalkan pasangan apabila dia sudah mendapatkan semuanya dan sudah merasa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita. Cowok Libra juga tidak jarang. Untuk meninggalkan pasangan apabila sudah merasa bosan dan sudah merasa menikmati dari seorang pasangan Cowok Libra tidak segan-segan untuk meninggalkannya tanpa kabar ataupun tanpa jejak Hati-hati buat kamu yang mempunyai pasangan cowok Libra Jangan sampai dia berlaku tidak adil kepadamu Karena lambang Libra itu adalah suatu keadilan dengan disimbolkan dengan timbangan Pasangan yang cocok untuk cowok Libra itu adalah seorang cewek yang berzodiak Aquarius karena Aquarius mampu bertahan dan orang yang sangat penyabar serta orangnya tidak mudah emosi ataupun meluapkan emosi kepada seseorang cewek Aquarius mampu menahan emosi dan menahan rasa sabar apabila pasangan berkelakuan tidak baik ataupun tidak responsif kepada dirinya cewek Aquarius sangat cocok berpasangan dengan cowok Libra di intensitas bertahannya di angka 82% sampai kakek nenek dan sebaliknya cowok libra sangat tidak cocok dengan seorang yang berzodiak cewek cancer dikarenakan cancer adalah tipikal orang yang pendiam tidak suka banyak basa-basi namun cancer juga orangnya ingin memanfaatkan suatu keadaan dengan pasangan maka dari itu cewek cancer akan sangat tidak cocok dengan seorang cowok libra dan mereka di intensitas diangkat 15% bertahan sampai kakek nenek sifat asmara cowok libra itu adalah tipikal orang yang romantis di awal namun pahit di belakang cowok libra juga akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari seseorang yang dijadikan calon pasangan namun setelah ia mendapatkannya dia akan berlaku semena-mena sehingga pasangan tidak akan betah berada di dekatnya dan tidak jarang juga cowok libra akan memanfaatkan situasi untuk meninggalkan pasangannya tersebut tanpa jejak ataupun tanpa komunikasi di karakter asmara cowok libra itu karakter asmaranya termasuk orang yang egois ataupun yang sangat mengutamakan yang namanya hawa nafsu ketimbang cinta suci dan kasih sayang yang penuh pengertian cowok libra akan mengutamakan itu semua dibanding kasih sayang dan pengertian yang tulus dari seorang pasangan di tipi asmara cowok libra Orangnya sangat menggebu-gebu di awal sebelum ia mendapatkan dan sangat mudah bosan apabila sudah mendapatkan pasangan tersebut Apabila ia sudah mendapatkan pasangan tersebut, dia akan mudah bosan dan mencari-cari kesalahan pasangan terhadap dirinya Tidak jarang, kesalahan kecil yang dibuat oleh pasangan cowok Libra akan dibesar-besarkan oleh seorang cowok Libra Dan beralasan untuk pergi dari seorang pasangan cowok Libra tersebut di warna aura asmara cowok libra itu Di warna orange dan di warna abu-abu Di warna orange menandakan orangnya sangat mudah bosan Orangnya sangat mudah jenuh Tapi sebelum ia mendapatkan apa yang dia inginkan Dia akan menggebu-gebu Namun di belakangan dia akan bosan Di abu-abu menandakan orangnya yang tidak sesuai pendirian Ataupun dikategorikan di dalam hubungan asmara Orangnya tidak konsisten dan orangnya Mudah bosan kepada pasangan, karena cowok Libra akan mengutamakan yang namanya hawa nafsu dibanding cinta dan kasih sayang yang tulus dari seorang pasangan. Di angka asmara cowok Libra itu berada di angka 42, 15, 79, 81, dan 97. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara cowok Libra. Semoga bermanfaat. Ingat, tinggalkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalan cowok Libra. Akhir kata saya ucapkan wassalam.